Wanita muda itu tersenyum pada lindong, yang memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Pakaiannya yang membungkus tubuhnya yang lembut dan ramping menunjukkan lekuk tubuhnya yang memikat. Di bawah sinar matahari, wanita muda yang awalnya cantik itu menjadi lebih mempesona. Pada saat itu, tatapan di arena semakin panas. Kenapa kamu? Kepala lindong sakit sedikit saat dia bertanya. Kenapa tidak? Aku juga seorang peserta. Jangan beritahu aku bahwa kamu akan menghentikan aku untuk ikut serta dalam kompetisi aula. King Huan-Huan menjawab sambil membawa sitar dengan kedua tangan. Dia memiringkan kepalanya sedikit saat dia menatap Lindong, sambil tersenyum dengan licik seperti rubah kecil. Apa yang lucu tentang ini? Apakah kamu senang bertemu dengan aku di pertandingan pertama? Tanya Lindong sambil menggelengkan kepalanya. King Huan-Huan sedikit mengernyitkan alisnya. Mata hitam pekatnya berubah untuk sementara waktu, sebelum dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, ini sepertinya masalah. Akan sedikit sulit bagi aku untuk berurusan dengan orang dihadap seperti kamu. Petik 2. Kamu memintanya. Sudut mulut lindung bergerak-gerak. Dia memiliki dorongan untuk mengangkatnya dan melemparkannya ke atas panggung. Kenapa tidak biarkan aku memenangkan pertandingan ini? Alis berwarna terang Ying huan-huan terangkat saat dia tersenyum manis. Bermimpilah, Lindung dengan humoris memutar matanya ke arahnya, sebelum melangkah maju. Pertama-tama, izinkan aku memperingatkan kamu. Setelah aku mengambil tindakan, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada perempuan, jadi berhati-hatilah. Petik dua. mengapa kamu harus begitu tak berperasaan? King Huan-Huan bertanya dengan wajah pahit, meskipun Lindung tahu dia melakukan suatu tindakan. Dia masih merasakan sakit kepalanya. Dia sengaja menimbulkan kebencian untuknya. Sudah, dia bisa merasakan semua jenis tatapan iblis diarahkan padanya dari lingkungannya. Lin Dong tahu bahwa dia mungkin tidak bisa berurusan dengan Ying Huan Huan dalam konfrontasi kata-kata. Oleh karena itu, tanpa kata-kata yang berlebihan, ia dengan lembut mencengkeram tangannya. Saat Yuan Power yang kuat membengkak dan meletus dari tubuhnya. Ku. Huh. Kamu benar-benar percaya bahwa wanita muda ini takut padamu. Petik 2 Setelah melihat Lindong bereaksi sedemikian rupa, Ying Huan-Huan mendengus lembut sebelum dia terus bermain-main di wajahnya. Apa yang dia katakan sebelumnya sebagian besar terdiri dari lelucon. Meskipun dia biasanya aneh dan aneh, dia tidak akan pernah meminta permintaan berlebihan dari Lindong sebelum pertandingan. Orang yang sombong seperti dirimu telah merusak pemandangan sejak awal. Lihat bagaimana wanita muda ini akan berurusan dengan kamu hari ini Petik 2 Ying Huan Huan bergumam seperti rekaman rusak Dengan lambaian tangan seperti giok Sosoknya yang duduk melayang di udara Dia menempatkan sitar hijau giok di kakinya Sebelum tangan seperti giok yang sempurna turun di atasnya Saat tangan Ying Huan Huan yang seperti giok turun ke sitar Ekspresi wajahnya berubah tenang Sementara cahaya berkumpul di matanya yang besar pada akhirnya, mereka membawa ketajaman saat dia menatap lindung di bawah ketajaman tatapannya tampak keras kepala dan enggan mengakui kekalahan. Sebelumnya, ketika lindung berada di tahap pemilihan istana, kekuatannya bahkan tidak mampu menarik perhatian Ying Huan Huan. Namun, dalam waktu kurang dari satu tahun, kekuatan lindung telah meningkat pesat dan ia bahkan telah melampauinya, meskipun Ying Huan, Huan tidak menunjukkannya. Di bawah penampilannya yang hidup adalah hati yang sama arogannya. Dia tidak mau membiarkan Lindung melarikan diri begitu banyak. Saat ketajaman di dalam mata besarnya berkumpul, tangan Ying Huan-Huan tiba-tiba memetik sitarnya. Segera, suara berkibar lembut terdengar, menyebabkan banyak sinar busur lampu hijau Giok langsung meledak dan menyapu ke depan, sebelum mereka dengan ganas terbang ke arah Lindong. Bang-bang menanggapi busur lampu hijau giok yang terbang ke arahnya. Lindong mengulurkan telapak tangannya dan membuat genggaman tiba-tiba. Dia mencubit mereka dan dengan paksa menghancurkan mereka bahkan sebelum mereka mencapai tubuhnya. King Huan Huan berada di tahap 8 Yuan Nirvana, yang sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan buah tebing besar Huo Zen. Namun, gayanya agak unik, dan dia menggunakan gelombang suara untuk menyerang. Serangan ini sangat aneh dan jika seseorang tidak berhati-hati, ia akan tersandung oleh langkah ini dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, meskipun Lindong menunjukkan ekspresi tenang, ada jejak kehati-hatian di hatinya ketika dia menghadapi serangannya. Ketika dia melihat serangannya begitu mudah diberhentikan oleh Lindong, Ying Huan Huan sedikit mengernyit. Hanya ketika dia berdiri di hadapan Lindong. Dia menyadari betapa sulitnya untuk menghadapinya. Yang paling penting, mata yang disebut terakhir setenang jurang yang dalam. Bersama dengan auranya yang melonjak, serangan dan pertahanannya benar-benar terintegrasi menjadi satu. Dan dapat dikatakan bahwa dia benar-benar tidak dapat ditembus. Lawan seperti itu benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Saat tangan Ying Huan-Huan yang seperti giok mendarat di sitarnya, dia menggigit bibirnya. Mengangkat lengkungan yang membandel dari sudut mulutnya. Tak lama kemudian, tangannya yang seperti batu giok tiba-tiba menekan sitar. Selanjutnya, darah merah gelap segar mengalir keluar dari telapak tangannya. Detik berikutnya, benang darah yang tak terhitung mulai menyebar satu persatu dari sitar hijau jade. Berdengung, fluktuasi tanpa batas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Ying Huan Huan. Cahaya merah mengerikan yang menghapus langit meletus dari dalam tubuhnya, sebelum dengan cepat berubah menjadi pohon bodi raksasa di belakangnya. Pohon bodi dengan lembut berayun ketika daunnya berayun bolak balik, ini menyebabkan gelombang suara yang sangat merdu dan terdengar menyenangkan bergema di langit. Pohon bodi raksasa yang tiba-tiba muncul di arena, dengan cepat menarik sedikit perhatian. Segera setelah itu, terengah-engah menyebar dengan cepat, jelas. Ini adalah seni bela diri tangguh terkenal Sky Hall yang hanya kalah dengan Sky Emperor Scripture. Hehe, Huan-Huan sebenarnya telah memperoleh penguasaan suara bodi tanpa bentuk seperti itu. Ini benar-benar langka, di kursi depan. Master Skyhole kiley tidak bisa menahan diri untuk berkomentar sambil tersenyum saat menyaksikan adegan ini. Meskipun suara bodi tanpa bentuk tidak lemah, kemungkinan akan ada ancaman bagi Lindong. Gadis ini benar-benar agak sial telah bertemu Lindung di pertandingan pertamanya. Ying Xuanzi tertawa dan berkata, Lindung tidak tampak seperti orang yang akan bersikap santai pada seorang gadis. Sepertinya gadis Huan Huan harus menahan rasa sakit kali ini. Master Balai Bumi Mo Jing Tian juga berkata sambil tersenyum. Ketika orang-orang di dekatnya mendengar kata-katanya, mereka dengan lembut terkekeh dan menonton panggung dengan penuh minat. Suara bodi tak berbentuk, wajah cantik Ying Huan-Huan berubah sedikit serius. Pada saat berikutnya, matanya yang besar menatap lindung sekali. Sebelum tangannya yang ramping seperti batu giok tiba-tiba memetik sitar. Semua makhluk bentuk. Ketika gelombang suara yang dihasilkan tiba-tiba menyebar, pohon bodi mulai bergetar. Untuk sesaat, suara merdu ini bergema di seluruh langit. Saat gelombang suara bergema di langit, Ruang di depan Lindung mulai berputar seperti cermin. Segera, bentuk yang identik dengan Lindung perlahan keluar darinya di bawah tatapannya yang agak kagum. Menarik, saat Lindung menatap, sosok yang identik dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan tetapi mengangkat alisnya. Dia bisa merasakan bahwa bayangan itu tidak hanya terlihat identik dengannya, tetapi juga memiliki fluktuasi Yuan Power yang kuat di dalam tubuhnya. Jelas bahwa salinan ini bukan hanya gambar ilusi, tetapi salinan berdasarkan kekuatannya. Secara alami, salinan ini tidak memiliki kekuatan penuh Lindong. Namun, itu masih cukup sulit untuk dihadapi. King Huan Huan telah menggunakan langkah ini ketika dia mencegat Yao Ling dan yang lainnya. Melalui langkah ini, dia bisa menghalangi Yao Ling dan yang lainnya begitu lama. Setelah melihat ekspresi heran di wajah Lindong, Sedikit kepuasan diri melintas di wajahnya dengan sedikit mengangkat tangannya yang seperti batu giok. Salinan tiba-tiba melesat ke depan dengan kekuatan ganas saat mendekati Lindong. Lindong langsung menerima pukulan dari kapi. Pukulan itu kira-kira memiliki setengah kekuatannya sendiri. Dari kelihatannya, perbedaan salinan yang dibuat oleh Ying Huan Huan adalah karena perbedaan kekuatan mereka setelah pukulan sia-sia. Salinan Rush bergegas langsung ke Lindung tanpa rasa takut. Pada saat ini, dahinya mulai berkerut ketika mata abu-abu muncul. Sinar abu-abu menembak ke arah Lindung dengan kecepatan pencahayaan. Lindung menjentikkan dengan jarinya saat lampu hijau berkumpul untuk membentuk skala hijau di depannya. Benar-benar menghalangi sinar abu-abu. Saat dia bersiap untuk melakukan serangan balik, suara kecapi yang samar-samar terlihat tiba-tiba dikirim. Karena suara sitar, energi yuan yang melonjak dalam tubuh tiba-tiba melambat. Menyadari perubahan di tubuhnya, Lindong mengerutkan kening saat dia melirik Ying Huan Huan. Meskipun wajahnya sedikit pucat, dia masih terus menggunakan kekuatan Yuan-nya untuk memetik sitarnya dalam upaya untuk mengganggunya. Gelombang suara ini tidak berguna untukku, Lindong dengan ringan meludahkan seteguk udara. Dengan pikiran, devouring power mulai menyebar di dalam tubuhnya. Benar-benar melahap semua kekuatan suara yang menyerang tubuhnya. Bang, pada saat ini, mengamuk Yuan Power akhirnya meletus dari tubuh Lindong. Sebuah kilatan yang kuat melintas di matanya yang awalnya tenang. Siapapun dapat mengatakan bahwa dia berencana untuk membuat langkah serius. Setelah melihat ini, ekspresi tegang melintas melewati murid Ying huan, -huan. Namun, tanpa memberinya kesempatan untuk bertindak, Lindung sudah melangkah maju dan muncul di samping salinan. Tanpa tindakan yang tidak perlu, telapak tangannya langsung menembus pertahanannya dengan kecepatan kilat dan mendarat di dadanya. Cici, tidak ada kekuatan yang keluar dari telapak tangan yang mendarat di dada salinan. Sebaliknya, untai demi untai garis hitam halus keluar. Segera setelah itu, daya mancur tiba-tiba meletus. Bang, saat devouring power melonjak keluar. Salinan itu segera mulai bergetar hebat sebelum meledak dengan ledakan keras dan berubah menjadi ketiadaan. Kecakapan tempur lindung jauh melampaui tingkat kultivasinya dalam banyak aspek yang berbeda. Juga jelas bahwa salinan yang diciptakan Ying Huan Huan hanya memiliki setengah dari kekuatan lindung yang biasanya. Selain itu, dia tidak bisa mengkloning beberapa faktor lain yang memperkuat kehebatan tempur lindung. Oleh karena itu, setelah Lindung mengambil tindakan, itu jelas bahwa akan sulit bagi salinan untuk diblokir. Ketika Ying Huan-Huan melihat Lindung menghancurkan salinan dalam satu gerakan, alarm menyala di matanya. Namun, dia belum berencana mengakui kekalahan. Sambil menggertakkan giginya, dia mencoba memetik sitarnya lagi. Pa! Namun, tepat ketika dia akan memetik sitarnya, sebuah tangan menyapu tiba-tiba dan menepuknya menyebabkan gangguan menyeluruh pada gelombang suara. Kamu, Ying Huan-Huan mengangkat kepalanya, dan menatap Lindong, yang muncul di depannya seperti hantu. Dia menggigit bibirnya, dengan pikiran, dedaunan pohon bodi raksasa di belakangnya turun seperti anak panah tajam. Dengan kekuatan cepat dan mematikan, mereka mulai menyelimuti Lindong. Lindong tidak bergerak, dalam sekejap, kekuatan mental yang kuat tiba-tiba menyebar membentuk penghalang tak terlihat di sekitarnya. Daun yang masih agak jauh dari tubuhnya, langsung meledak menjadi debu dan berserakan. Dengan sentuhan lembut telapak tangannya, devouring Power melonjak keluar saat kekuatan isap muncul dari telapak tangannya, langsung menyambar sitar dari dada Ying Huan huan Segera setelah itu, Lindong tersenyum padanya dan berkata, Kamu kalah. Kembalikan sitarku kepadaku. Aku belum kalah. Ying Huan-Huan keras kepala dan tidak mau mengakui kekalahan sebagai. Lindong bersandar ke satu sisi. Menghindari wanita muda yang meluncur ke arahnya. Dia melanjutkan untuk mengangkat sitar dan menggunakannya untuk memukul pantat wanita muda tanpa basa-basi. Pa, saat suara yang jelas terdengar. Lindong bisa merasakan bahwa lingkungan yang semula berisik segera berubah menjadi lebih tenang. Setelah itu... Tatapan menusuk dan berapi-api melanjutkan untuk menghapuskan langit saat mereka menembak satu demi satu ke arahnya. Kamu, kamu, King Huan-Huan jelas telah menjadi konyol karena tamparan Lindung saat dia melongo cukup lama, sebelum wajah kecilnya memerah seperti api karena malu. Mata besarnya dengan keras kepala menatap Lindong. Dia masih agak tidak percaya bahwa dia benar-benar dipukul oleh Lindung dengan kecapi di depan audiens yang begitu besar. Setelah Lindong menggunakan sitar untuk memukulnya, dia diam-diam merasa sedikit menyesal di hatinya. Namun, akta itu sudah dilakukan. Karena itu, ketika dia melihat Ying Huan-Huan yang memalukan membuat marah dan marah, yang bisa dia lakukan hanyalah tertawa kering. Wajah Ying Huan-Huan memerah. Namun, pada akhirnya, dia berhasil menahan keinginan untuk menyerang Lindong dan dengan kejam mengambil beberapa gigitan darinya.